Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilati Alhamdulillahilati Subhanallah Astagfirullah Gerogi <guluh> Mohon maaf Sudah dua hari kemarin sudah berangkat Karena salah nulisnya. Sabtu tangganya 29 Karena saya sibuk, buatnya cuma hari Sabtu oh. Sabtu sudah berangkat Ternyata tangganya 29 itu ahad oh. Jadi sampai di sini gerogi Mohon maaf ya, umah ahad semuanya ye, Langsung saja Perkenalkan e, Nama asli Bunda Francesca Wiwin e, asli Jawa Timur e, Ini berarti Anu apa e, Testimoni e, sedikit Sebelum hijrah Ya, boleh. Ya, sedikit. Ya, sedikit aja nih. Ya, dulu non muslim eh saya dulu pekerjaan rias pengantin dan punya salon kecantikan yang sangat ramai di Yogyakarta. Tahun 2000 eh belum, tahun 1986 sampai 2 2020 Dua ribu dua puluh tujuh, dua ribu tujuh belas, baru tutup. Eh, Alhamdulillah, dulu suami Bunda kepala sekolah salah satu SMA di Yogyakarta dan pengurus gereja Bunda juga sebagai, eh, juga di di, di tempat tinggal kami sebagai ketua lingkungan, ketua lingkungan itu seperti lurahnya, gitu jadi saya sebagai ibu lingkungan. Jadi punya uh, tugas juga untuk memakmurkan lingkungan dan menjaga lingkungan. Memakmurkan lingkungan itu menambah umat. Bagaimana caranya kita mendapatkan umat umat agama kami dulu dan menjaga lingkungan itu menjaga umat kami dulu tidak keluar, tidak murat ke agama kami yang dulu. Alhamdulillah tahun mulai tahun 2000 tahun 2000 itu punya kafster yang dua itu taat banget agamanya karena salon tak semakin rame, setiap hari ramai disuruh nanti selesai baru sholat tetap tidak mau begitu waktu sholat adzan sholat adzan sholat dimarah tetap sholat eh, kalau nggak ada klien baca Al-Quran dibilangi bising bising tetap aja baca dari situlah bunda akhirnya Penasaran dan membaca Buku-buku yang kemungkinan Disengaja untuk ditaruh dita Di meja salon Dari buku-buku itulah Alhamdulillah, uh, Allah membimbing bunda uh, Mendapatkan Hidayah Yang bawa pulang itu Tidak usah banyak yang saya ceritakan Yang bunda bawa pulang itu di surat Al-Ma'idah ayat 116 Disitu Allah tanya Nabi Isa Hai uh, hey Isa Putra Maryam Apakah kamu yang orang banyak itu sebagai Tuhan selain aku, ternyata Nabi Isa itu membantah. Boleh dibuka surat alam maidah ayat 16. Itulah satu ayat yang Bunda bawa pulang selalu untuk sharing eh, dengan suami. Karena suami saya tokoh agama dan saya juga punya suku pastor. Jadi, eh, tapi tidak pernah mendapatkan solusi selalu berujung dengan berantem. Akhirnya eh, Bunda memutuskan diri setelah merenung beberapa uh, tahun bukan beberapa bulan itu akhirnya memutuskan untuk masuk Islam tahun 2005 September hari ini sep, besok ini mau September nih ya September 2005 berarti mau 16 tahun 16 tahun yang lalu uh, bunda masuk Islam, bunda izin sama suami suami saya marah sama saya membakar rumah, bakar mobil. Kebetah nah, dulu e, cari uang mudah ya, soalnya <laughs> jadi punya rumah, punya mobil. E, intinya, Bunda tinggalkan. Bunda tinggalkan rumah dan dan semua yang ada di rumah kecuali baju-baju Bunda waktu itu e, yang Bunda bawa pulang sama yang bawa keluar sama Bivet karena di situ ada koleksi keramik-keramik yang mahal itu yang saya bawa keluar. Yang lainnya Bunda tinggalkan. Alhamdulillah uh, Bunda tinggal di salon Waktu itu salon masih kontrak Dan uh, rumah Yang yang kami tempat itu Tinggalkan Dan uh, Akhirnya Bunda pas berantem Bunda berhasil sama suami uh, Aku mau keluar Dan nanti tiga hari lagi Saya mau datang ke sini Dengan harapan tiga hari itu Uh, sudah sama-sama dingin Sama-sama sudah bisa berpikir Waktu itu suami saya menjaga, menjaga saya, memegang saya Saya bilang, mohon maaf Saya sudah bukan istrimu lagi Tapi saya itu, saya bukan kata-kata yang Yang sudah saya siapkan, tapi saya tidak tahu Itu kesepontan saya bicara seperti itu Suami saya tahu marah Tapi saya tetap keluar Alhamdulillah, intinya tahun 2005 Dengan uh, berkali-kali cari informasi bagaimana caranya masuk Islam karena saya belum punya teman-teman Islam jadi saya tanya kapser kalau rasanya gengsi saya merasa jadi bos gitu jadi mohon maaf dulu aku punya tinggi karena merasa jadi bos jadi sama karyawan itu e, merasa nggak level <laughs> mohon maaf ini ini dulu ya akhirnya e, dari teman-teman Kristen saya dulu katolik saya dari teman Kristen bagaimana cara masuk Islam dan sama teman Kristen dipanggilkan temannya yang Islam Akhirnya dari situlah e, Bunda masuk Islam di Majelis Motadin Majelis Motadin itu e, Yang ditempati rumahnya Pak Nardi Sahuri Armarhum Mungkin sudah pernah mendengar Yang punya Pamela, toko Pamela banyak di Jogja Alhamdulillah e, Karena ingin tahunya tentang Islam Karena banyak perbedaan-perbedaan yang apa diajarkan dalam agama agama kami dulu sama yang apa yang bunda baca di buku-bukunya akhirnya bunda ngaji itu sepekan 14 majelis taklim e, mungkin umat ada nggak yang lebih 14 majelis taklim satu pekan <tuh> itu e, tiada hari tambah ngaji e, dari situ pertama kali yang bunda amalkan e, ilmu sedekah Kata Pak Ustad waktu itu, waktu itu mengkajit ayat 245 tentang tentang sedekah di Al Baqarah itu, dan di di 261 di Al Baqarah di situ, eh, kalau terus, waktu itu Pak Ustadz bilang gini, kalau kamu mau kaya ya perbanyak sedekah, kalau kamu nggak ingin kaya makan aja tuh hartamu sendiri. Itu kata-kata itu sampai sekarang masih tak simpen, masih nggak bisa hilang. Nah, dari situ bunda mengamalkan ilmu sedekah jadi eh, dapat uang pertama untuk sedekah yang kedua untuk makan, yang ketiga baru untuk bayar utang. karena waktu itu kami sudah beli rumah dengan nama apa belinya cash tapi pinjam utang pinjamnya pakai nama pribadi, jadi biarpun bunda keluar dari eh, rumah tetap eh, bayar utang <laughs> karena rumah sudah tonton E, akhirnya Alhamdulillah e, Karena bunda tuh sering nagih janji Allah Jadi selama mengamalkan ilmu sedekah e, Juga selalu nagih sama Allah Karena salah satu janji Allah dalam surat Muhammad ayat 7 Barang siapa yang menolong agama Allah Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu Itu selalu saya tagih sama Allah Ya Allah kalau ada sesuatu yang kurang Gimana saya langsung bicara sama Allah Ya Allah mana janjimu Ya Allah tolong buktikan janjimu Ya Allah, ya Allah jadikan saya contoh Sebagai mualap Yang bisa menjadi contoh malam mu mualap yang lain Yang belum istiqomah Saya ingin menjadi mualaf yang Istiqomah taat padamu, saya selalu Bilang gitu sama Allah Qadarullah 8 bulan Umur Bunda Islam Gempa bumi di Jogja Seketarnya satu tahun keliling dakwah bersama teman-teman mu'alap Teman-teman mu'alap dari tempat bunda kerja itu eh Bunda tempat bunda masuk Islam itu berhenti Bunda terus, udah terlanjur cinta Cinta eh, keliling dakwah Bunda keliling dakwah sendiri mencari tempat-tempat eh, yang parah-parah yang itu Dari situlah iman bunda semakin kuat Bunda semakin takut sama Allah Bunda semakin yakin pada Al-Quran Bahwa harta dan anak adalah ujian bagimu Harta dan anak bukan milik kita Harta dan anak ada hanya titipan Allah Itu ada semuanya di di dalam gempa bumi itu Orang kaya, mobilnya bagus Ambruk rumahnya, mobilnya ringsek Nangis sampai pingsan-pingsan Menangisin hartanya ada anak kehilangan orang tua, orang tua kehilangan anaknya Banyak sekali semuanya ada dalam gempa Dari situ bunda semakin uh, kuat memang Islam memang yang benar-benar Memang Allah benar-benar ada Memang Allah itu maha lo, maha agung Semuanya semuanya itu memang ada dalam Islam Dari gempa itulah iman bunda semakin kuat Semakin sujud semuanya Allah semakin sering menangis untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan benda Bunda mendapatkan hidayah Islam dari mengamalkan e, ilmu sedekah dari gempa itulah ber, e, tak, bertambah menjadi ngurusi anak-anak yatim karena selama ikut kajian-kajian itu diantaranya barang siapa yang, memberi, yang ngurusi anak-anak yatim yang menyayangi anak yatim e, yang, e, yang membantu kehidupan anak yatim besok di akhirat akan bisa ketemu sama rasulullah itu karena udah rasanya tuh ya seperti tahu tadi ya belum pernah melihat rasulullah belum pernah lihat tapi rasanya kok cinta rasanya kayak pengen banget mengamalkan pokoknya pengen banget pokoknya rasanya itu senang banget gitu, jadi pengen banget ketemu nanti sama Rasul. Akhirnya Bunda e, ngurusi anak-anak yatim dan yatim piatu waktu itu. Di awal-awal itu masih menyantuni belum belum dibawa pulang, jadi pertama tuh ngambil nyantuni anak sebelas empat yatim piatu, tujuh yatim e, dan itu membayari sekolahnya Dan kalau punya uang langsung diantar ke rumah-rumahnya gitu Sampai tahun 2000, Tahun 2008 2006 Gempa itu, itu salah satu contoh Itu kalau bunda menagih sama Allah Minta sama Allah itu Masih dengan bahasa bunda sendiri belum bisa bahasa-bahasa yang Arab bahasa yang doa-doa itu belum ya mana contoh aja ya e, waktu gempa itu ada rumah orang kaya habis rumahnya pakai e, bikin tenda pada tenda itu harus dibawa pulang eh harus diambil sama yang minjemin terus saya bilang ini berapa kalau beli gedek Pak Sebelas Sebelas lembar Bu gitu terus saya minta sama Allah saya minta ya 330 ribu 330.000 waktu tahun 2006. Oh. Ya. Terus sebenarnya bilang sama oleh Allah, ya Allah minta uang 320.000 untuk beli gedek. Eh 230.000 untuk beli gedek. dua hari alhamdulillah pas hari Kamis itu dapat uang 350 ribu Berarti kan uangku 20.000, ya ta? Terus saya pergi ke rumahnya bapaknya yang rumahnya hancur itu saya panggil saya ajak untuk beli gedek Alhamdulillah itu salah satu contoh Kalau saya minta sama ulut pakai nominal <gakai> Sampai sekarang itu ya Alhamdulillah itu salah satu contoh Alhamdulillah eh, Di kajian-kajian yang setiap hari diikutin itu Salah satunya Ustadz Kalau eh, Kan saya kedudukan depan-depan sendiri, saya enggak mau di belakang Mesti ada yang nanya-nanya, ada yang ngobrol ya Jadi saya so, di depan sendiri Kalau saya tanya, saya nomor satu tanya Kalau ngaji itu eh. <tuh> Kata Ustad, waktu, waktu itu e, kalau mau tobat nasihat, usahakan tobat nasihat di Mekah, haji atau umroh. Terus waktu itu belum kenal riba, belum kenal, belum riba harap itu belum tahu ya. Langsung Bunda besoknya utang bank, utang bank untuk mendaftar haji tahun 2008 utang bank, Alhamdulillah tahun 2010 berangkat haji. Tadi, waktu tawab itu, dianter di dibimbing sama pembimbingnya. Itu dibilangin, "Ini ibu, ini hajar aspin, hajar aswat. Sudah berdoa apa saja eh, ini?" Nanti dikabulkan gitu, uh, bunda langsung nangis. Ya Allah, saya minta jadi semuanya yang bisa dijadikan contoh yang istiqomah. Ya Allah, saya ingin pondok pesantren, saya ingin punya panti asuhan, saya ingin punya anak yatim seratus. Semuanya sepinggir, saya ungkap sambil nangis itu sambil memeluk, memegang pintu hajar Aswat itu sampai saya sudah bu sudah lama kasian nanti ibu ndak apa capek gitu saya mundur terus sholat eh, di samping Ka'bah itu alhamdulillah intinya eh, Allah satu persatu mengabulkan nah, pulang dari haji anak-anak asuh yang selama ini saya santuni saya bawa pulang saya bawa pulang ke salon ke ini ini jadi salon sudah udah rumah sendiri udah sudah beli kan sudah punya tanah terus bangun terus menjadi rumah sendiri uh, yang atas untuk anak-anak yang bawah untuk salon itu jadi mengurusi anak-anak yatim banyak ya itu masih kecil-kecil waktu awal-awal bawa pulang itu sebelas itu sebelas itu mungkin boleh buka Facebook atau Google bunda sendiri capture ya nggak pernah buka buka itu, nanti ketemu ada foto bunda pakai motor bawa anak 5 di motor yang salah satu iya yang satu dalam selendang yang dalam selendang itu sekarang ada di sini saya bawa saya bawa ke sini jadi sini bunda kesini bawa anak asuh 5, semuanya punya cerita yang satu tuh sejak awal kali itu bunda ee, dakwah ngurus anak-anak itu yang unyak santuni pertama itu saya bawa pulang juga anak-anak itu sama kakaknya kakaknya nggak ikut Uh, sekarang sudah kelas 2 MTS udahnya uh, dari umur 3 tahun setengah tiga tahun setengah sekarang 14 tahun